waalaikumsalam walah kok keringi ki sumur masat po Ya, enggak sopan yo kyo no kopi no panganan kyo no cemilan kayak tiga beli no mantap naik ya Allah tak mau coba mau coba berita kental Oh, kental yo panas yo yo kyo berita kok ya aneh aneh wa yo Oh no, eh, wong-wong dongan. Bucahin apa tuh, ingu yang Yu Dewi, Raceto? Wahai kita tetap. Lewat ringin keluar jaratan, nih tetap sambet, sih bocah ini. Woah mulan nih gua yang guju duit toh. Kue parngat lebih teh yang bah ngati Sekolah ini Pak Heru, calon nomor telu. Oh. Yeay, kelem rah. Aku ngelompoknya, ngelompoknya, ngelompoknya! Masuk, ngelompoknya, masuk! Ngelompoknya, masuk! Ngelompoknya, masuk! masuk! Eh, jelas top aku kok. Oh. Pak Aris lah, calon nomor 1e lho. rawi. He. Gelem. Praiso. Ah kowe kono kok melu aku. Ayo nek kono kuwi jenenge kowe ya ora, Wepar pianah jenenge iki. Ono melu kok. eh. ngopo? Eh, ri. Apa doan? mau cerita nih, tukau tukau Pamer duit satu Hah? sewu. Pak lho, calon nomor 3. Ayo, tak pamer to. Wong aku Paris si si si si si menang lah si. tak ada nih pak rt karo warga kini mau wis dosa sepakat milih pak agung nomor luru wis kenaik bantuan kursi karu roti gue rapat rt wingi lah kok gue mah dono bor duit so kalau calon di ane gue gitu pake kok apa aja sih lahong jangan iri cek kyo masuk ditolak kamu ya Lot. gue belum radit orang itu saya yuk Pak tapi kan Pak RTG sepakat, Bok di dukung. Ayo, kadung tak kok. balik, no. Awas tak kok, kan, kan. no, tak balik Balik, daripada kau menjadi masalah. Baliknya piye? Ayo, tak duit neng, satu sewa itu jadi masalah. Eh, Salim banget. Oh, salim. Ada tak, Iki aku mereneki arep ngeteri undangan. Ini dengku rapat RW. Mengobengi. nya. Oke. Iya, aku mau ke, neng dalandi. Oh, keruh, dari wae rame banget. Iya, apa tadi janeng ini? Oh, ini loh, Mas. Saja nengi, cah loroi gitu. Nomor duit, sekonggol nih. Calon nomor, si Cikarongan nih. Calon nomor, telu. Padahal Pak RT karo warga kini wis dosa, sepakat. Arab milih nomor lorong. Pak Agung, karena wis ngenai, bantuan kursi Gue rapat RT ini. Eee... Iya, ingat mau mau masalah pemilihan kepala desa.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 dadi selain kowe milih saka hati nurani, kowe iki kudu ngerti latar belakangnya e iki piye pilihanmu kuwi, karaktere piye, hmm. pribadine piye. Hmm. Ngono, <coughs> Wileh, ono orang mewaton, waton milih ngono kuwi ora <coughs> <Yeah>. ngono <coughs> kuwi. Oke, contohne misale ngene iki, Mas Bolot, ta? Hmm. Mas Bolot mau apa sih, selalu tau mau nih ngejek, sekali lipat Heru. Wih, tak nah selalu wits, tapi satu sebum. Misalnya tiga, satu sebum, dilalai calonnya gue menang, dilalai menang. Hal ini baru gue juga dilalai, juga korupsi. Misalnya e. ngono, gue juga baru gue main bimbing, kurang aku emang satu sebum yang kena gue. Lalu lah, belum nagu lah, gak gue ngerti karakternya Pak Heru, turun calonmu gue buat kan, wah, kau ngerti ya, kau Pak saya ingin coba kue, ngerti lah latar belakangnya Pak Aris. Wah, ya, jelas, jelas apa? Turung mas. Wah, mulane tak ada niku, kue kalau kue kemau, Pak RT itu mau wes sepakat kalau warga ayo didukung, manut manot loh. Mak dosa, orang buat diri lho. Kok saya, kok RT kompak saya, kok saya, kok saya, kok saya, kok saya, saya, kok saya, saya, kok saya, kok saya, saya, kok saya, saya, kok saya, kok saya, kok saya, kok saya, kok saya, Nek, pemilihan kepala desa ngono kuiki, ora mungkarna duet, ora -orang karena bantuan, ora -orang karena Yuk, tiga ingono kui, yuk langsung dipilih, yuk didukung ono kui, orang ono kui ah. sekali lagi. Hmm. Kudu paham pribadine, karaktere, track record, re. Wah, semua ono kui. Awo, gue kisih keadaan nih, nganjang, balet, nonton, wih, tengok, wih. Gue ngomong, oh, oh, wih, iya, oke, oke. Jadi, hmm. karna men, Usahanya tak pamit, sih. kue dirampung, kek, nggak gue Mau tau, saya tak dari mau. Ki, aku harus ngetrek, kek. udah malah bubar, nggak buer. Woi, sekarang nih, ya, woi, siap. Kok nggak Pengen tertiru? Apa? Kopi, karu, panganan sing, bawa... Om Bewi lu? Hah? Duit sekolah siapa? Hmm? Aku ini duit sekolah huh? Pak Aris kok! Wah!